Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan teman-teman Wah, teman-teman bisa lihat kakak ada di bundaran besar kota Koloka Puas, teman-teman Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan teman-teman Ataupun bola-bola yang besar kan Oke, let's go, ikutin terus kegiatan kakak Wow, ini kakak menemukan bola sepak teman-teman Wah, keren sekali. Ini bola sepak warna biru dan ungu. Oke, okay. wow. Ada lagi, teman-teman. Kakak menemukan bola sepak warna biru dan oranye. Oke, okay. ah itu kakak sudah sediakan tempatnya Kita masukkan ke dalam wadah. Oke, okay, kita cari teman. Cari, cari, wow. Ada lagi, teman-teman. Ini bola sepak warna hitam dan putih. Oke, okay, kita masukkan ke dalam wadah. Cari teman. Wow, ada lagi teman-teman Ini bola sepak Warna hijau dan apa teman-teman Dan merah Kita masukkan ke dalam wadah Cari lagi, cari, cari, cari Wow, ada lagi teman-teman Ini bola sepak warna Apa teman-teman Ini warna oranye dan kuning Masukkan ke dalam wadah, cari lagi Cari, cari, cari Wow, itu teman, -teman. Ada bola sepak, teman, -teman. Ini bola sepak Warna merah muda dan apa, teman? Dan apa ini? Dan hijau? Oke, okay. cari teman. Wah, sudah tidak ada. Kita cari lagi, cari, cari, cari, cari. Wow, di sana teman-teman bisa lihat banyak sekali bola-bola berserakan, teman-teman. Oke, okay, let's go! Kita ambil, teman. Wow, ini ada bola emoji, teman. -teman. Ini bola emoji amat emo terharu lagi teman. Wow, ini ada bola emoji juga, teman. Ini blue emoji emot kacamata dan senyum. Wah, kita taruhlah mudah. Ambil ini teman. Wow, ada lagi teman. Ini pola emoji. Apa teman? Ini bola emoji warna kuning teman. Ini senyum lebar sampai kelihatan giginya. Wah keren. Kita mudah. Ambil ini teman. Wow, ini kakak menemukan bola. Apa teman? ini bola emoji juga ini emot marah waduh dengar sekali taruh ambil lagi teman cari cari cari wow ini kakak menemukan lagi bola emoji, teman ini mata love dan emot cium ini warna kuning juga ambil cari cari lagi teman wow dapat teman ini ada bola emoji teman ini bola emoji macam cemberut waduh warna kuning taruh oke kita cari lagi teman cari cari cari cari, cari. wow di pohon wah itu teman-teman bisa lihat itu ada bola di pohon teman, -teman. oke okay, let's go teman, teman kita cari ke situ ambil teman -teman. Oh, wow ternyata bolanya ada tiga teman-teman wah keren sekali ini di atas pohon-pohon yang berduri ini teman, -teman. wow keren oke okay, kita ambil ini ada bola sepak bola bendera sedunia teman, -teman. wah ini bola besar kita taruh ambil teman, -teman. wow ini ada bola basket teman-teman Ini bola basket warna oranye dan garis-garis hitam Kita lempar Ambil nih teman-teman Wow Ada lagi teman-teman Ini ada bola Pino Charger teman-teman Ada -teman. merah, hijau dan biru Wah keren kita lempar Wah sekarang kita hitung teman-teman Dapat berapa kita bolanya untuk hari ini Kita hitung mulai dari sekarang teman-teman Satu -teman. Dua, tiga Itu tiga bulat besar Bulat kecilnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Wah, ternyata berkecilnya kecilnya ada dua belas dan bola besar ada tiga berarti kita mendapatkan bolanya ada 15 teman-teman hari ini. Wah, keren sekali. Oke, itu ada bola emoji-nya, ada 6, bola sepaknya ada 6, dan bola besar ada tiga. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman. Dan lupa di tekan tombol subscribe teman-teman, biar kakak lebih bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.